Aku akan menatapmu kembali, hati. kembali cinta hati yang oh tuhan, Decih, Tahan dia, lindu dia, menggambi dia Untuk kerasa cinta di hatiku Hanya padanya untuk dia Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Berapa di setiap hari jatuh cinta kan? Di cinta yang ini, luar sempurna. Semua itu karena. Pernah. Untuk dia sudu -udu, sudu -udu, sudu -udu. Ini buat yang aku sayang kan? ya, buat yang Kita I'm